Cia Mickey, kita desain. Wuhu! Gak berani. Itu kayak terbang toh nggak sih? Gimana? Kita kalah bu, mana kecil bu, bu, bu. Kita kalah, mana kecil? Masih oh, maksudnya Itu dong, nanti kan diturunin. diturunin, tuh Tinggi banget Ya Allah, dia diputar, dari diputar Aduh Aduh Harus sabuk pinggangnya juga Belki sama Ale lagi ngantri naik ini Drama kutu yang tak kunjung usai, kamu perlu tahu. Terwisila ayo Hello girl. Hi. We are ready. Siapa sih yang udah nggak sabar? <laughs> Are you happy? Eh yeah. hey, lihat sini dulu dong. Cantik. <laughs> maaf nih. Kita ke sini kita nggak berani naik kapal <laughs> Kita berdua ditinggalin ya Bu, dia berdua udah naik wahana. Kita tinggal berdua-dua doang. Mereka Gimana? Cuma Mohon maaf nih, kita geng berani naik apa-apa sayang. Kita nonton ya. Mau kemana sih? heboh banget, pakai di kawah. jualannya lihat bandung bandung mikirnya lucu banget ah pakai lagi slip tuh lihat mau ngapain sih bu orang jarinya aja ada 4 buka empat satu. serimba sama berdua-dua makan aja nggak <tuk> oh, berani apa -apa, kita manemani yang berani-berani dia bis main lihat iya nggak ya, mau Bunda nggak berani itu kayak terbang, gak gimana sah Mantap, parah dia teriak gak berani iya. suka pelga ya. Ya Allah. Ayah, Dan juga ini dari pada aku ya ya. Ya, kamu berani sih, Nak. Nggak tahu? Oh my god, you are so cool. Itu di sebelah cewek. ada cewek kan? Ih, pegangan tangan aja tuh. <laughs> Terus sorry dong. Sorry, thank you for helping me. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> nah, kita <aja. laughs> kita mam dulu ya. ya. Bunda udah beli makanan. Kita mam dulu baru habis main lagi ya. Mainnya yang bisa bunda naik dulu boleh enggak? Hah? Mainnya yang bisa bunda naikin dulu boleh enggak? Tidak. Kayak misalnya, kerausal Punya yang ekstrim Halo. Halo. Hai Kita cewek Mickey. Kita ada samunya Wuhuuu Masuk. Main. Apaan? Kita lo gak bakal main-main. Oh, mau ke situ dulu gak? Kita mau main roller coaster. Oh ya udah ya. Hello girl. Hi. We are ready. We are ready oh my. Hello girl. Hi We are ready We are ready Are ready? <and> Yuhu. </orady> <Morning>. sih Morning sayang, gueau, Boski, gueau, bonjo, Ale, Dwi, Ale Sasa, lagi ibu, bonjo, eh mana? sampai lagi nih, si Fernando. balik lagi kayak gini. Ya. Bonjol. <tik> bisa bisanya dia bobo, lihat enak banget. dia bobo, udah cakep cakep dia bobo. Di depan Eva. anak ini anak Eva. mana ini, ya Allah bisa bisanya dia bobo sama Mama. I belum ya itu sih. Eva. Eva in love. <laughs> ya <laughs>